Oh, oh, oh Pasti ku kan kembali Untuk kepati janji Dengan membawa Kado cinta yang suci ini Akan <tuk kesan> kuberikan berikan Sama rasa sayang ini Hanya buat Khusus untuk Dirimu kasih, pasti kan kembali untuk tepati janji.